USD Tsui Frank Bullish, awas sedang berada di area kritis. Bias harian pergerakan USD Tsui Frank terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Tsui Frank sedang berkonsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD 2 Frank terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.96927, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.96531. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda,